Tanda-tanda akhir zaman tentang kemudian lepasnya dajjal Tanda-tanda itu sudah terjadi semua Saya secara pribadi saya sangat yakin dajjal itu telah lepas sekarang ini Rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki Dajjal Dan tangan-tangan Dajjal Serta kekuatan gaib yang membelenggu kekuatan Dajjal Telah dilepaskan oleh Allah Sekarang ini Dajjal hanya tinggal menunggu waktu Kapan dia akan muncul ke permukaan ke tengah tengah kehidupan manusia Kapan harus ada beberapa syarat yang terpenuhi Di antara syaratnya adalah Harus terjadi kemarau ekstrim Selama tiga tahun berturut-turut Dan 2019 sudah dimulai dengan kemarau itu ya. Kemudian harus disembelih Seekor sapi betina berwarna Merah di atas bukit Zaitun Ini menurut akidah orang Yahudi Dan ternyata sapi itu Telah lahir di akhir bulan Di akhir tahun 2018 Di Israel Orang Yahudi mengatakan Robi-robi Yahudi mengatakan hampir ribu tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya dan sapi ini pas di usia tiga tahun akan disembelih di atas Bukit Zaitun saat itu Bukit Zaitun masih milik Palestina, sekarang Bukit Zaitun sudah seutuhnya milik Israel, dalam artian sudah mereka jajak. Ya, dan tempat penyembelian itu sudah mereka siapkan, nah kemarin saya dengan 96 orang jamaah di atas bukit Zaitun itu memberikan ceramah dan bahkan burbuka kami tanggal 9 Zulhijjah di atas bukit Zaitun itu kemarin jadi ya, sudah disiapkan itu Pak. berarti lebih kurang ada dua tahun lebih yang akan datang sapi itu sudah usia pas 3 tahun untuk mereka sembler, Pak. dan ini berarti sapinya sudah ada makanya saya berani sekata-kata saya katakan bahwa kemunculan dajjal Mungkin akan terjadi di masa kita. Di tanda-tanda itu sudah ada. Nah kalau jin-jinnya berkata ada minta tolong ketika tersiksa. Gajal tolong kami. Oh Tuhan kami yang agung. Oh tolong kami segala macamnya. Memang ya Gajalnya itu sudah lepas. Dan setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman Oleh dajjal telah dilepaskan. Menjadi calon-calon panglima perang. Yeah. Urut-urutan tanda besar kiamat Dukon, Dajjal, Isa, Matahari, Terbit, Surah Barat Dapat telorti dan angin lembut Dan yang ke kegelapan Sembilan, sepuluh Yang ke kegelapan adalah penenggelaman sebelah timur Seluruh daratan bumi sebelah timur Kalau tenggelamkan masuk ke laut yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam sampai kepada China, India, seluruh negara sampai ke Rusia tenggelam seluruhnya masuk ke laut. Langsung menyusul tanam serkiaman ke 9 seluruh daratan bumi sebelah barat. Maka ini adalah Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Amerika, seluruh Eropa seluruhnya tenggelam masuk dalam bumi dan tersisa yang ke 10 yang 10 adalah api dari dalam perut bumi muncul api dalam perut bumi muncul dari yaman jadi yang tersisa nanti dari bumi adalah timur tengah saja lagi nah ini kembali pada nama sebelah ini Syam dan ini adalah Jazirah, Arabia dan ini adalah yaman di yaman nanti dari yaman ini akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit api ini panas dan ganas maka seluruh manusia yang ada di jazirah arabiyah kata Rasulullah lon tak tukang langgang menuju syam saat semua manusia sudah kumpul semua di syam barulah tanda besar kiamat yang ke-10 ini uh, maaf uh, barulah Allah memerintahkan oleh Israfil tiup bahwa kiamat dimulai ketika manusia sudah kumpul semua di syam